Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Alhamdulillahirbi alamin segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang karena dengan nikmatnya ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir kembali di acara rezeki di perm Islamic channel Salawat dan salam Tak lupa, saya ucapkan kepada tujuan besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, peserta, sahabatnya, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan kelak mendapat petunjuk hingga hari kiamat tiba. Malam ini kita akan membahas tentang kisah keluarga Al-Imran yang namanya abadi di dalam Al-Quran keluarga Al-Imran atau Al-Imran adalah keluarga mulia yang namanya diabadikan dalam kitab suci Al-Quran Allah memilih keluarga ini dibandingkan keluarga lain di dunia karena bisa dijadikan pelajaran untuk membina keluarga yang selalu taat kepada Allah Imran sendiri bukanlah seorang nabi ataupun rasul Namun keluarganya bisa sejajar Dan memiliki kedudukan yang terhormat di dunia dan akhirat Meskipun bukan seorang nabi Namun keluarga ini bisa menjadi teladan yang baik Anggota keluarga Ali Imran Jumlah anggota keluarga Imran Tidaklah banyak Namun Walaupun sedikit Namun Keluarga ini Penuh dengan keberkahan Dan memiliki kedudukan yang agung Di sisi Allah Subhanahu SWT Allah memilih keluarga ini Dibandingkan Keluarga yang lainnya Untuk menunjukkan Betapa agungnya Posisi mereka Persis Seperti yang tertulis Di surat Ali Imran Ayat 33 34, yang artinya sebagai berikut sesungguhnya hmm. Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui keluarga Imran dikepalai oleh Imran bin Matsan bin Al-Azhar bin Al-Yud yang kemudian pada akhirnya bernasab ke Sulaiman bin Daud alaihissalam. istri Imran bernama Hana binti Hakuda Hana adalah wanita soleha yang rajin beribadah saking salehnya istri Imran pernah menazar bahwa anak yang dikandungnya itu akan dinazarkan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah secara penuh di Baitul Maqdis. Hal ini hmm. diceritakan pada ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Imran ayat 35 yang artinya sebagai berikut. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, Sesungguhnya, aku telah mengajarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah itu dari kepadaku. Sesungguhnya, engkaulah yang Maha pendengar hmm. lagi Maha Mengetahui. Keistimewaan keluarga Imron, atau... Ali Imron, keluarga Imron atau Al Imron sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun banyak keluarga Nabi atau Rasul, namun ternyata ada satu keluarga yang dipilihkan oleh Allah untuk dijadikan bahan pembelajaran untuk umat manusia. Keistimewaan keluarga Imron terlihat. Dari beberapa hal berikut ini Yaitu Yang pertama Keluarga Imran adalah Satu-satunya Nama keluarga yang dipakai Dalam Al-Quran Tidak ada surat lain Yang menggunakan nama keluarga Selain Surat Ali Imran Yang kedua Walaupun Imran bukan Nabi Namun Ia dan keluarganya Dianggap sejajar dengan Nabi dan keluarga Nabi Hal ini Seperti yang tertulis dalam surat Ali Imran ayat 33 yang artinya sebagai berikut Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, mm. Nuh Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran nabi, segala umat Di masa mereka masing-masing Kemudian yang ketiga adalah Keluarga ini dianggap Atau dibandingkan tapi mulia dibandingkan dengan dua keluarga nabi. Hal ini bisa dilihat dari ayat Al-Quran surat At-Tahrim Al yang artinya sebagai berikut: "Dan ingatlah, Maria, Binti Imran, yang memelihara kehormatannya, maka kamu tiupkan ke dalam rahimnya sebagai dulu ciptaan hmm. Kami, dan Dia membenarkan kalimat eratnya dan kitab-kitabnya." dan dia adalah termasuk orang-orang yang ta'at Quran Surat Al-Tahrim ayat 12 dua ayat sulim ayat ini menceritakan tentang istri dua nabi yang kapir yaitu istri nabi Nuh dan istri nabi Lut selanjutnya di ayat 11 Surat Al-Tahrim menceritakan tentang istri Fira'un yang beriman namun memiliki suami yang kafir. Lalu di hmm. akhir surat asharim, Allah memuji Maria yang kelak akan melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Teladan untuk membentuk keluarga Saleh dari keluarga Imran Tentunya kita bisa mendapat banyak pelajaran. Memang tidak penasara Allah. Menjadikan keluarga ini sebagai keluarga yang terbaik di dunia, karena mulai dari ayah, ibu, anak, hingga cucunya, bisa menjadi teladan yang baik bagi umat manusia untuk membentuk satu keluarga yang saleh secara seutuhnya. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga Imron adalah sebagai berikut: yang pertama adalah bimbinglah anak sebaik mungkin supaya tidak keluar dari telur agama Allah yang lurus. Jangan pernah beralasan tidak bisa atau gagal dalam didik anak karena Nabi Nuh alaihi wasallam pernah tegur langsung oleh Allah di dalam surat Hud ayat 46 yang artinya sebagai berikut. Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang hmm. dijanjikan" Akan diselamatkan Sesungguhnya Ia adalah perbuatan yang tidak baik Oleh sebab itu Janganlah kamu memohon kepadaku Sesuatu yang tidak Mengetahui hakikatnya Sesungguhnya Aku memperlihatkan kepadamu Supaya kamu Jangan termasuk orang-orang yang tidak Berpengetahuan Dari sini Kita bisa belajar Untuk tidak memihak pada anak kita, ketika mereka salah, ada baiknya kita langsung menegur dan bertindak sewajarnya. Apabila anak mulai membangkang, teguran Allah, pada minu, bisa dijadikan pelajaran bahwa jangan salahi diri sendiri dan melihat kepada anak kita ketika mereka melakukan perbuatan yang salah. Yang kedua adalah. Jangan beranggapan bahwa keluarga kita tidak bisa sama mulia dengan keluarga para nabi. Hal ini dibuktikan oleh keluarga Imron yang merupakan manusia biasa, tapi kedudukan keluarganya bisa sejajar dengan keluarga nabi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Seringkali anggapan kita bukan keluarga nabi dijadikan alasan ketika tidak bisa dalam mendidik anak. Padahal keluarga Imran saja bisa dan bahkan lebih baik dari keluarga Nabi. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya mendidik anak, bahkan saat mereka belum lahir. Bagi kamu yang sedang hamil atau berencana untuk memiliki anak, dianjurkan pelajarilah surat Al-Imran karena di sana kita bisa mempelajari bagaimana cara untuk mendidik anak yang baik dan bersikap dalam rumah tangga istri juga sebagai ibu memiliki peranan sentral dalam mendidik anak-anak jika ibu lengah maka pendidikan anak bisa kacau balau dan akidah anak-anak pun bisa dengan mudahnya rusak hal ini seperti yang tertulis dalam surat al-imron ayat 35 yang artinya sebagai berikut Ingatlah ketika istri Imran berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menazarkan kepada Engkau Anak yang dalam kandunganku ini menjadi hamba yang saleh dan berhikmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku.' Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dari ayat di atas, bisa dipelajari bahwa ada pentingnya menyematkan harapan mulia kepada anak sejak mereka masih di dalam kandungan. Ayat tersebut menjadi pembuktian bahwa pendidikan anak harus dimulai, bahkan sejak masih dalam kandungan. Pelajaran baik yang diberikan adalah pastinya seputar tentang agama dan inilah yang akan membentuk pribadi anak di masa depan baiklah kalau begitu saya rasakan cukup dahulu dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya akhir kata segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah SWT sedangkan yang salah pastilah datangnya dari saya karena saya hanyalah manusia biasa kalau begitu saya pamit dulu ya. Wabidahil otopik weldah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.